untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Kembali kita mendapatkan momen cidukan yang sangat membahagiakan Ini heboh banget di warga Konoha Saat menyaksikan Lesti kejora sahabat dia merapihkan dan membenarkan baju papat bilas sang suami tercinta Masya Allah momen begini aja, kita sudah dibikin bahagia dan bangga kepada idola kesayangan kita momen cute, Lesti merapikan baju Bilar ini masya Allah banget persahabat ya bentuk perhatian kecil yang tapi istimewa banget, masya Allah semoga rumah tangganya selalu langgeng, tak henti-henti selalu mendoakan yang terbaik buat rumah tangga Lesti dan Bilar momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih, haneskor Bilar kalimat caption pun dituliskan Gini aja udah happy kok liatnya, mau gimana pun di on-cam yang penting off-cam-nya, Masya Allah, luar biasa. Kita lihat di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Hakaniati mengatakan, Masya Allah, kesayangan yang selalu saling perhatian dan saling melengkapi. Bahagia terus, anak dua baik. Selalu sehat dan keluarga kecilnya senantiasa dalam lindungan Allah Amin, Allahumma amin, Masya Allah banget ya Gini aja kita sudah bahagia dan bangga kepada Lesti dan Rizki Bilar Semoga selalu tentunya dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimak juga kembali kita diingatkan oleh Ibu Siwi Setengah jam yang lalu untuk semua warga Konoha Jangan sampai lupa menyaksikan acara dangdut Akademi 5 Final Audition yang akan tayang malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia barat. Disimang di kalimat caption info panjang yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Lanjut lagi dalam final audition The Akademi 5 malam ini untuk mencari bintang yang bersuara emas. Uh, tambah penasaran siapa ya yang kira-kira akan lolos ke babak selanjutnya. Tentu para juri juga sudah siap untuk memilih siapa yang pantas lolos. Akan ada Soima, Lesti Kejora, King Nazar, Ritsu, juga dengan host kesayangan Gilang Dirga, Abiramzi Rizky Bilar, Ruben Onsu dan Jirayut, yang official ofisial, dalam final audition da 5 malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar dan video.com. Jangan lupa perasaan ini info resmi langsung dari Ibu Siwi, Lesler, Lesti, dan Bilar sudah dipastikan akan tayang malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dalam acara The Academy 5 Final Audition Semoga tentunya Lesler menampilkan penampilan terbaik dan semoga selalu dilancarkan acaranya dan semoga ada cedukan dan pastinya ada kabar baik yang kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Kemudian di Simang juga, ini ada momen spesial yang kita dapatkan nih Video dari salah satu pedagang, persahabat ya Ini mengaku bahwa Rizki Pilar itu selalu memborong dagangannya Masya Allah banget, ini real persahabat ya Bukan settingan, ini langsung disampaikan oleh salah satu pedagang Bahwa Rizki Pilar itu selalu memborong dagangannya Masya Allah, mudah-mudahan ya, rezeki adalah kesayangan kita selalu lancar dan mudah-mudahan selalu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ini salah satu contoh yang sangat luar biasa sikap rendah hati dari seorang Rizki mudah-mudahan ya selalu menjadi contoh baik untuk keluarga Konoha dan kita lihat juga persahabat ya, di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan tentu tanggapan dan respon yang positif salah satunya dari akun di situ mengatakan Masya Allah Anak cantik dan baik, terlihat ada aura-aura kesuksesan di diri anak ini. Semoga, amin. Ternyata Papa Bilar sering borong dagangannya juga. Ta'barakallah Allah Papa Bilar, Masya Allah banget ya. Kita selalu bangga dan bahagia kepada idola yang sangat luar biasa. Seperti Lesti dan Bilar yang selalu berbuat baik, yang selalu mencontohkan tentunya kebaikan. Kemudian juga persahabat, dia disimak di unggahan Bunda Lesti dua jam yang lalu. Mengunggah sebuah postingan foto momen saat grand opening di Persahabatia MS Glow di Surabaya. Momen ini luar biasa juga ya kita bangga kepada sosok Leslie yang selalu humble kepada siapapun dan alhamdulillah menjadi bagian dari MS Glow. Kita simak di kalimat yang dituliskan oleh Bunda Leslie. Congratulations untuk MS Glow Clinic Surabaya dengan hadirnya Premier Long MS Glow Clinic. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian hospitality kami untuk customer klinik MS Glow Surabaya Yuk rasakan kenyamanan kebewahan yang akan Primer launch MS Glow Clinic Jangan lupa di Jalan Bliton nomor 1 Surabaya Diinfokan langsung oleh Bunda Lesti ya Mudah-mudahan saya sukses Mudah-mudahan tentunya selalu berkembang untuk MS Glow Amin Kita masih menunggu cidukan terbaru ya Dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.